Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali konten my channel. Oke okay guys, uh, sekarang kita mau kota dulu ya. Maya siapa? Ajar San, Bejar San. Oh iya. Eh uh, sampai ketemu di lokasi guys ya. Bapak Ajaran. Anu galak atau dalam kita ajarkan sana enggak tahu. Ajarkan di bawah saya. jadanya berubah guys kayak kita mau nge-review <laughs> di Bogor itu guys masih banyak-banyak sawah-sawah jadi kalau sore hari itu enak guys buat main layang-layang oh. kita <tiny> <tiny> awas ada ibu-ibu asyik guys Jalan Raya guys. ini Jalan Raya Kampus ini okay? Jalan Raya Kampus okay? Jalan Jalan raya berapa aneh? Aneh? Jadi ini jalanannya itu guys, gini, ah. lupak, <guluh> ini kayak ya. <guluh> terlalu banyak kendaraan yang lewat. Ya harinya, udah nggak ada jalan lagi, kalau nggak lagi surut, guys. Udah kayak hawangan saat, guys. Aduh, aduh, aduh, kita motor keting, betul betul guys. Jadi gini guys, di sini tuh terlalu banyak kendaraan yang lewat ya. Jadi jalur jalurnya udah nggak ada lagi. Jadi nggak tahu ya, uh, ini mungkin. Jalannya udah bener-bener benar-benar parah lah ya, ya Oh, menciptakan kenyamanan. Oh, guys, ternyata di sini mah ternyata di sini mah udah dicor, guys. Wah, ternyata dicor beton, guys. <laughs> ternyata malamnya leden, guys. Mari aku, oh, guys. Oh, ternyata di sini mah. Ini, ini, ya, guys, dicor sabun lah. Dan gas matahar, ya. Ini edan guys, bazarnya. Nah, kita gas, suntung kita bawa KLX, guys ya. Suntung bawa KLX-nya. Walaupun jalannya kelihatan sangat, guys. Hati-hati waktu di air untuk energi, guys. Karena bensin motor. tabrak guys, oke, oh, eh. oke okay, guys kalau, oke okay, guys biar lu tahu aja ya ini perumahan di depan, Apa? bukan di depan. Oh iya guys betawi, BTW... betawi Haji Arsan betah ya guys ya, terus ini bocong nih. Eh, jalan kalau <laughs> nyobo congek <Bukongnya tuk> lagi jodoh bocongnya garing, <laughs> okay, guys oke, guys, pertama-tama kita belok belok, berurus lagi beberapa ratus meter oh guys, berurus lagi sempat bentar lagi sampai, guys, ya ada di jahit ini, bentar lagi bentar lagi awangannya awangan kebon. <San> kayaknya langsung gede. Jadi guys, kita udah sampai di kediaman Hajar saat bawa KLX. Ini guys, KLX kita guys. Jadi kita sepi guys ya kita kan enak juga ya guys kalau pak serong serong asupis parada doang serong gablog egang ya guys Haji Arsan lempangnya egang ya guys Tambahannya, tim lah.